yaitu Tri tunggal, ataupun Trisakti Sakti dalam kandungan malam hari ini kita akan mengaji rasa untuk mengolah diri kita memahami akan kejadian di tahun ini di tahun yang kembar 2020 sesuatu yang harus kita tafakori lagi, yang harus kita renungi lagi, menjadi kajian referensi bersama untuk berintrospeksi diri, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, melakonkan perjalanan spiritual dari saudara-saudaraku semuanya hidayah kehendak dan rahmatnya ini bisa ke siapapun namun kita sebagai manusia harus saling mengingatkan harus saling bersatu sama lain karena kita makhluk yang diciptakan yang diberi akal tentunya kita harus berpikir dengan rasa keimanan kita dengan ketakwaan kita bahwa memahami akan seisi alam semesta ini haruslah kita sebagai manusia memberikan contoh ataupun memberikan suatu kajian buat saudara-saudaraku semuanya dalam proses perjalanan spiritual ini untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala nah malam hari ini yaitu tentang kesempurnaan yang ada di wujud manusia ini kita akan uraikan dalam bahasa umum untuk mudah dimengerti dan kita kaji mengedeprisikan suatu pemahamannya itu tentang budak angon. Nah, coba saudara-saudaraku semuanya pahami lagi akan diri kita sebagai manusia ini. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakonkan dengan pengetahuan dari nasehat para leluhur pujangga nusantara dengan wejangannya dengan kajiannya tentunya itu suatu petunjuk atau bimbingan pada kita semuanya untuk melakukan hal-hal yang baik terutama kita manusia diberi kesempurnaan contohnya dari akal sehat kita dari ucapan kita Dari penglihatan kita Dari pendengaran kita Tentunya Yang dibilang sempurna itu Kita Menanam Suatu tumbuhan Tentunya kita yang Melakonkan atau mengerjakan Dimana sudah berbuah Tentunya itu adalah hasil panen Buat kita Kita yang menanam Kita yang memanen Dan kita yang merasakan Akan kenikmatan anugerah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah Kita kaitkan dengan Lakon pengetahuan Budak Angon ini Tentunya kita yang Melaku Kita yang melangkah untuk melakonkan perjalanan dari pengetahuan saudara-saudaraku, semuanya apa yang diwariskan, apa yang dinasehati dari para tokoh Nusantara, tentunya untuk membawa diri kita, apa yang kita tanamkan, tentunya akan membuahkan hasil. Ataupun memetik hasil tanaman kita yang baik, tentunya kita gitu. akan menghasilkan pula yang baik, bibit yang baik yang menanamkan keburukan, tentunya itu akan mendapatkan suatu keburukan juga. Nah, kalau sudah diri kita dibasuh diri kita disucikan mendekati akan cahaya jiwa yang tenang laku lampah dengan kebenaran yang esa tentunya kesempurna itu akan diwarisi kepada wujud manusia yang akan paham dengan ketentuan dengan dat lillahi robbil alamin Apa yang dikerjakan Apa yang dilakonkan Terutama Di Nusantara ini memiliki misteri Tebal tabir Yaitu Suatu amanah Suatu Kajian pemahaman yang Begitu ramai Dari masyarakat umumnya Terutama sebentar lagi banyak akan banyak pertemuan-pertemuan dari lakon-lakon yang dijalankan dari masyarakat ataupun yang ada di tanah pulau Jawa ini mari kita simak bersama-sama dan berpikir dengan akal sehat kita meyakini, menyaksikan dengan rasa keimanan kita bahwa Wujud manusia mewarisi kesempurnaan Dengan ilmunya Dengan pengetahuannya Tentunya Satu untuk semua Terutama rakyat Kebangsaan kita Mesejahterakan, memakmurkan Yaitu amanah yang diberikan oleh para pujangga nusantara terutama punten paralun, ampun paralun kepada para tokoh nusantara sesuatu yang terjadi di tahun ini yaitu kita dalam kesadaran pengetahuan yang kita lakukan ini haruslah membuang egois masing-masing karena banyak yang melakonkan ini keluar dari porosnya terutama keegoisan yang tumbuh dari dalam diri kita Mari kita jauhkan bersama-sama Untuk merenungi lagi Mentafakuri lagi Karena sekali lagi Wujud manusia ini memiliki kesempurnaan Untuk mewarisi Atau mewakili akan tugas-tugas Dari Seisinya alam semesta ini Tentunya buat saudara-saudaraku semuanya, mari kita melangkah bersama-sama, berdoa bersama-sama dalam kandungan ngaji rasa ini. Tentunya rasa tidak akan bisa dibohongi karena sesungguhnya kita makhluk yang diciptakan untuk saling menghormati, menghargai, terutama untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rangka yaitu Membawa ketenangan buat Diri kita sendiri Terus lingkungan, terus negara Terutama yaitu Keselamatan Buat bangsa dan negara kita Nah Video ini sengaja saya bikin acara live Karena beberapa dari teman-temanku semuanya Untuk menjadi pembelajaran wawasan kita bersama Apa yang kita pahami dari Nusantara ini Akan membawakan hasil buah untuk dipanen Itu aja siloka dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat Haji rasa malam hari ini yaitu wujud manusia, memiliki ataupun mewarisi kesempurnaan. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Dan saya manusia biasa, gak luput dari kesalahan. Mohon maaf bila ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan. Saya manusia biasa, kesannya Allah. Untuk saling mengingatkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.